Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Bilovers, serta Lestlar Lovers dimanapun kalian berada Diva TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejula dan Rizky Bilar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 Baiklah para sahabat Untuk manis-manis santai malam kalian saat ini Buang Imin akan memberikan vitamin-vitamin bahagia Persahabatnya langsung dari Idola kesayangan Bunda Lesti dan papa Bilar Kita ke momen pertama persahabat ya Malam ini seru banget karena semua teman-teman kerabat Seangkatan Bunda Lesti Kejora dan Dota Akademi Berkumpul di rumah Leslar para sahabat, ya Perhatikan di luar rombongan cowok lagi main biliar lah persahabatih ya, perhatikan papa biliar disitu lagi main biliar bareng ada the band juga ya mengiringi musiknya masya allah ini suatu kebanggaan suatu kebahagiaan yang kita lihat di momen reuni seangkatan bunda lesti kejuara dan kita lihat juga ke momen berikutnya ini heboh banget persabati ya masya allah dan kita pastinya fokus dengan idola kesayangan kita aja yang sedang berduaan yang selalu disuguhkan oleh idola kesayangan kita ini Persibet ya masya Allah diunggah kembali momen tersebut oleh akun lesti bilar team ada kalimat caption yang dituliskan di postingan ini hoba asoi digoyang katanya Persibet ya saking serunya luar biasa ramai banget keseruan kita dapatkan dari acara reuni di rumah Lesti dan Rizky Pilar Komentar pun banyak sekali Diberikan oleh para sahabat Ya ini dari Agung Instagram Senok Dermayu mengatakan di kolom komentar Masya Allah Ternyata anak-anak Lida juga Pada kumpul ya kirain cuma anak D Katanya itu bersabat ya Ternyata anak-anak Lida Juga ikut diundang Oleh Bunda Lesti Kejora Wow, luar biasa banget ya Bunda Lesti Mudah-mudahan sehat Mudah-mudahan mereka selalu bahagia Dan dilancarkan sukses acaranya Di rumah Leslar malam hari ini Amin Film momen berikutnya Kita lihat juga pesahabat Wow, tuh terlihat ya Ada Ega Wow, Masya Allah banget Tentunya kita bahagia banget ya Alhamdulillah di rumah Leslar Banyak sekali teman-teman yang ikut berkumpul di rumah Leslar Masya Allah apalagi Bunda Lesti terasa sangat cantik Dan merasa bahagia saat berkumpul dengan teman-teman seakatan Wow <gif surely> Kita lihat juga ke momen berikutnya Pak Ini momen yang sangat luar biasa para Sahabat ya di saat keseruan Disuguhkan oleh teman kerabat Bunda Lesti dan papa Bilar di sini ada sebuah momen cute romantis yang kita lihat Perhatikan di postingan ini Disimak baik-baik bersahabat ya tuh Ada idola kesayangan Bunda Lasi Kejora Dan Papa Rizky bilang ini sesi foto ya Tapi foto ini cute banget Masya Allah Tentu kita pasti menunggu hasil dari foto tersebut Masya Allah Tinggal komentar pun banyak diberikan Salah satunya dari akun Rosmini7441 mengatakan mereka mau foto doang upload kagak. Foto semalam aja masih berharap mereka up dengan abang L foto piala Kiss what Semoga saja persahabat ya foto ini tidak ditimbun. Mudah-mudahan ada kejutan bahagia yang kita dapatkan langsung dari idola kiss sayangan kita. Berikutnya di sini persahabat ya. Ada sebuah kebahagiaan juga yang kita dapatkan. Ini memang Rizky Bilar lagi sambutan di acara reuni malam hari ini. Wow, wibawanya luar biasa banget ya! Semakin bangga sambutan dari Papa Bilar. Mudah-mudahan acaranya lancar, acaranya sukses, dan kita selalu support yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Di sini juga banyak sekali tanggapan yang sangat luar biasa positif dari para sahabat. Salah satunya dari akun Vini Agustin08 mengatakan di kolom komentar Suami idaman banget Papa Bilar benar-benar merangkul semua teman-teman seperjuangan istrinya Dia bilang biar tidak memutus silaturahmi itu persahabat ya Alhamdulillah mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dengan baik Kita berharap persahabat ya bahwa idola kesayangan kita semakin banyak